You've are... got to Bahagia aku mencintaimu Berikanlah aku Kekuatan cintamu Bersama dirimu Menghabiskan waktuku Bersamamu aku bisa Malah yang jauh terbang Aku harus mengapa kutang Mencintai Abiskan waktuku bersamamu aku bisa Mulai yang